Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Soleh, masih di Fedi Channel. Saudara sekalian, sebentar lagi hanya menghitung hari kita akan tiba di bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Gak tahu apa yang ditunggunya, mungkin faktor ekonomi atau faktor ibadah. Kita gak tahu yang jelas bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Saudara sekalian ada satu fenomena yang menurut saya tidak masuk di logika. Puasa itu adalah menahan diri dari nafsu-nafsu dunia, makan dan minum. Di bulan puasa, kita mengurangi intensitas makan, mengurangi intensitas minum, jajan, dan sebagainya. Tetapi, di luar logikanya adalah, kenapa biaya hidup, di bulan Ramadan justru itu meningkat, naik lebih tinggi Bisa jadi beberapa kali lipat, lebih besar Itu kan yang di luar logika Seharusnya, tatkala kita menahan makan, menahan minum, menahan nafsu-nafsu dunia Seharusnya biaya hidup itu menurun Tapi kok ini justru makin naik Nah ini sesuatu yang di luar nalarnya, di luar logikanya biasanya kan yang tadinya makan biasa-biasa saja kalau di bulan Ramadan kita mau sahur itu harus yang istimewa makanannya gak bisa seadanya kok bisa seperti itu ini sesuatu yang sudah bertentangan ini sesuatu yang sudah keluar dari hakikat puasa atau saum itu sendiri kita itu harus belajar untuk menahan nafsu sementara kenyataannya Justru kita mengumbar nafsu, yaitu nafsu makan dan minum di bulan Ramadan, ketika masuk waktu kita berbuka. Otomatis biaya menjadi meningkat. Nah, ini dikarenakan yang dipersiapkan oleh kita adalah mental dunia, bukan mental untuk beribadah. Kalau mental untuk beribadah, seharusnya saat ini kita bahagia karena akan datangnya bulan yang penuh dengan rahmat. Yang apabila kita ibadah di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Sebentar lagi kita akan masuk ke sana. Jika mental kita mental ibadah, kita akan bahagia tentunya. Tetapi sebaliknya, jika mental kita, mental dunia, urusan-urusan nafsu dunia yang di bulan Ramadan itu adalah serba mewah, makanan serba istimewa, niscaya kita dari sekarang menyebut Ramadan, akan berat, karena kondisi mungkin secara global ekonomi sedang menurun, karena masa pandemi. Nah, oleh karena itu, apabila mental kita yang disiapkan adalah mental dunia, maka dalam menyambut Ramadan ini kita tidak akan bahagia, justru kita akan berat. Tetapi apabila yang disiapkan adalah mental ibadah, niscaya kita akan bahagia. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari orang yang menyebut Ramadan ini dengan mempersiapkan mental dunia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.